Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Lindia. Saya akan mengerjakan pertemuan 13 uh, implementasi klien server PHP, MySQL, Dengan studi kasus CRUD file master admin buku dan anggota. Karena di buah program ini itu hanya ada user dan buku, maka saya akan mempersiapkan CRUD-nya uh, dengan tabel user dan Buku oke, okay, langsung saja. Nah, ini koordinat saya untuk user dan buku. kontrol kalau ini biasanya, pakai software. Biasanya, saya ingin menyalakan apa dan apa Kalau sudah nyala, langsung mau bah, sebelahnya dulu. kita ke liar. Sudah, kita langsung ke posting. Jangan lupa kalian punya ya. saya akan mengajakkan bagian. Kita langsung ke codingannya dulu. Nah, ini dengan Network er, er, er, seperti biasa di pertemuan sebelas kemarin. Ini sama saja cuman yang kali ini uh, pos karena dia ada md5 nah mulai di, untuk mendapatkan datanya dulu ya kita coba dulu Di sini saya sudah punya ya jadi kita kiri, uh, langsung dikopas aja pindahin ke Lupa ini untuk berubah, siap tidur. Ini tadi, nah, ini apa yang dipakai? Oke, okay. kita langsung saja set. Tapi okay, sudah dapat ya uh, untuk datanya. Lalu kita balik lagi ke koordinatnya. Kita uh, mau ngepost, katanya kita insert data yang bisa langsung saja. Ini, nah ini yang menjadi perbedaannya di sini kita uh, untuk MD nya ada penambahan uh, scriptnya. Nah, untuk password disini seperti biasa dan disini saya pakai password uh, kali Biasanya ada kayak turunan itu dia mempermudah saya. Nah, jadi nanti apa uh, query admin. Gitu. oke tidak penting untuk dibicarakan juga. Terus, nah di sini kita pakai kutip satu dan kutip dua. Jangan lupa hati-hati dan menitik. Dan, nah disini sini untuk kait M pas waktu password. Jadi karena dia kan uh, ada terencrypted. Gitu. Yang dia ada kayak khas pria unik, gitu. langsung saja kita coba. Yang tadi kita kupas lagi, ya, dan pindahkan ke sini. adanya post <Scale> namanya dari kita alamatnya begitu itu kita mau insert data dari email ini at gmail.com image upload.jpg ini satu dua tiga kalau ini username satu dan satu kalau input dia saya karena di sini ada ini namanya ini biasanya itu ada dan ya kita langsung scan aja. Oke, berhasil menambahkan kita ya. Nah, kita langsung skip sini. Uh, ubah dulu ini chat. Ya. Apakah ini langsung bertambah kenapa tidak terurut di satu dan dua karena saya sudah mencoba beberapa kali ini kodingan di perempuan, web oke okay. langsung saja kita mau uh, update bagiannya ke kodingan nah kalau input ini ya kita memakai disini untuk kodingannya kalau ini, di untuk kodingan. nah, yang di atas tidak ya tidak pan ya ya langsung saja nggak beda jauh dari pertemuan kemarin nah kalau yang ini yang put kita harus memakai data dari yang sebelumnya kita pakai yang ini baik ya, kita di sini uh, terus kita ya, ini kita ubah itu put Ini, ini kita pengen berubah misalnya jadi Nur uh, di sini ya kita pengennya jangan bojong deh bogor dan ini ya uh, misalkan satu 3 uh, kalau untuk image nya di aja pastinya kita pengen ini empat deh biar gampang di Langsung saja, kita set langsung di bagian foto. Langsung mengubah ya, data coba kita ambil ada yang salah ditunggu dulu ya kita benarin oke tadi kita salah hmm, kita nggak nambahin ID, mohon maaf. Tadi ID-nya berapa sih Ina? Ina itu ID-nya 30 puluh. Oh, sini kita ubah dulu. Put yang pakai ID yang segini ya karena tadi di post itu saya gak pakai ID hmm. oke okay, sudah ya kalau ada ya coba kita peksa ID nya tidak perlu namanya misalkan kita ubah jadi nomor Nur Amanah proses berubah katanya. Nah, kita ke sini. Oke, oh, kita bikin jadi. Jadi, kita ubah. Hmm. Oke, okay, kita ubah jadi desa. Oke, okay, nama Alina Bogor 0123. Kasih kita udah ber- di sini saya lupa ke kelas di sini oke okay, ini ya sudah masuk di lalu kita di sini mau, mau dulu berapa yang tadi kita mau nge ke ID 30 yang menurut Amelina enggak beda jauh ya dari sebelumnya oke okay. ada perbedaannya ya langsung saja kan okay, oke berhasil dihapus ya kita balik lagi ke sini yang okay. aku sini ubah apus ya dan yang kedua kita di sini akan ke CRU Deni Jason buku langsung saja tidak ada yang berbeda kita di sini berubah berubah ya langsungkan saja sudah dipanggilnya katanya ada kita di sini mau al uh, plus di sini saya sudah cuma punya kita copyan saja buku-nya Doraemon jadi 9 pengarangnya Fuji ke Fuji yuk 600 mAh tahun 2018 ini sebenarnya kita isi kita suka kalian topnya 4 di pinggir saku dibukin saku dari umurnya for nah, ini kalau tidak terus langsung disini kita rubah jadi post untuk pinggir berasa oke nah, sudah sudut berasa langsung ke buat pindahkan lagi kerja, bisa. Hmm, di drama ini ada tidak? Oke, dramanya sudah ditambah di 44 ya. Sekarang kita langsung put. Nah, di sini kau yang put ini tapi banyak juga lagi ID ini nomor apa seperti itu kan mm, memanggil ID sebelumnya ini bisa. kita pindahkan dulu ya. ke atas Dan, untuk ini Terubah sudah kuat, kita sudah yakin mau berubah. misalkan video hari ini. Mohon episode seratus deh. Apa kabar? Ini jangan dirubah untuk pengarahnya. Put digital account itu juga keren. Dia terus, kalau ini kita ganti aja deh. Jadi, saya liput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 Budget, langsung langsung hmm, ya. kita langsung saja langsung pesan. nama ya. 100 dan tetap ya. Go Studio, kreditnya tadi sudah berubah ya dari 4455. stoknya tadi sempat Kita langsung mau ke diri. Kita hapus jadi berapa di si 2 saya lupa jadi 4 <tuh> kalau sudah yakin kita langsung sentasi ya langsung berhasil dihapus tetap. oke cukup sekian uh, untuk video ini mohon maaf jika banyak kesalahannya uh, saya cukupkan untuk kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh